malam ini adalah malam yang paling saya hindari gitu. karena saya dulu diminta Santri Gayeng berkampanye dan saya bilang jangan ada tradisi ulama berhadap-hadapan sama Umarok makanya tadi saya di belakang karena takut berhadap-hadapan sama Pak Ganjar karena dulu jargon saya di Santri Gayeng duet Pak Ganjar Yasin itu mewakili ulama dan Umarok sehingga jangan ada tradisi berhadap-hadapan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 Beliau di depan, saya di belakang, sebagai konsekuensi saya rakyat beliau pemimpin. Jadi, ini fair. Makanya tadi saya di belakang. Tapi nanti insya Allah di akhirat, kalau saya terpasang jadi imam, semoga Pak Ganjar juga ikhlas. Jadi supaya fair, jadi gantian di kira-kira gitu. Tapi ini hanya guyon, semoga kenyataan. Terus yang kedua, ini sudah berapa menit?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 Karena tadi dia berbisik-bisik sama saya, beliau, aku ngambil mertua ya, sungkan. Jadi sampean nggak usah berdoa minta sekelas dengan Habib Zen ya. Jangan sama Pak Ganjar ajudan, panjat ini suwargo ya ajudan kan gitu. Maka semua ajudannya saya minta surganya beda kelas dengan siapa Pak Ganjar. Atau kalau satu kelas ya beda ruangan dulu, supaya ada sungkan gitu. Jadi ini guyonan-guyonan yang saya memang berharap surga saya itu enggak bareng bahmun supaya enggak sungkan karena di surga itu nanti dihalalkan minum homer ngeflay kayak gitu terus istri juga enggak dibatasin. semuanya cantik kebayang enggak kalau bersama guru sampean. nasihat itu membekas sampai sekarang sehingga saya mohon maaf saya ini termasuk ia yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah karena masih korban nasihat teman saya. Saya nggak biasa itu dalam hal ilmu. Saya ini fanatik kalau ilmu. Saya masih ngajar kitab-kitab yang besar, yang sulit. Saya tahu kenapa alasannya. Karena kalau sulit, tidak bisa itu orang maklumi. Tapi kalau saya nggak baca maklumatik, figiung, kitab monoik orang iso kebangetan <laughs> Jadi ini ini agak-agak agak, -agak, agak politik gitu. <laughs> Jadi saya mohonlah, pokoknya Indonesia itu damai, seneng. Amin.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 Ulama mengharamkan maling, negara punya sarana untuk menangkap maling, yaitu para polisi. Ulama mengajarkan kebaikan, negara juga ikut membantu mewujudkan BPJS dan sebagainya. dan sebagainya. Jadi susahnya apa sih ulama dan umarok kerja sama? Dan susahnya apa sih tidak berhadap hadapan? Makanya saya nanti berencana setelah acara, ya saya pulang. Nggak perlu ketemu Pak Ganjar supaya ada apa? Berhadap hadapan tadi. <tosian> saya kira demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.